Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 104, 106, dan 108 Pada tema 2 kelas 5 Baik langsung saja kita jawab Untuk yang 104 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar Luncurkan gerakan pungut sampah di atas Pertanyaan 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawab, lokasinya di Babakan Pasar. Pertanyaan kedua, apa masalah yang dihatapi? Jawab, masalah sampah. Pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian yang disampaikan oleh pemerintah kota tersebut? Jawaban, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Pertanyaan keempat, Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawab, Karena masyarakatlah yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan suka membuang sampah ke sungai dan lain-lain. Karena itu, masyarakat harus bertanggung jawab. Pertanyaan kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik Kalau sampah teratasi dengan baik Maka akan indah dipandang dan warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit Berikutnya di halaman 106 Ayo berdiskusi Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu Mari kita jawab pertanyaan yang ada di diskusi ini Untuk pertanyaan pertama Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Jawabannya adalah Usaha pembuatan benda daur ulang sangat bermanfaat bagi kita semua Karena banyak bahan bekas yang bisa dimanfaatkan kembali Pertanyaan kedua Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Dengan cara mengumpulkan botol, kardus, atau lainnya Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghargai jasa karakon Membuang sampah pada tempatnya Memisahkan sampah yang bisa didaur ulang Dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang Pertanyaan keempat, jawabannya adalah Yaitu dengan cara ikut mempraktikkan hal tersebut kepada masyarakat luas Agar masyarakat mengetahui cara mendaur ulang serta memakai barang yang telah didaur ulang tersebut. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 108. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Jawabannya, maka akan mengakibatkan pertengkaran tidak tercipta persatuan dan kesatuan dan memiliki sifat individualisme yang tinggi kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha pembuatan benda-benda daur ulang. Mari kita jawab. Memilah sampah sesuai dengan kategorinya. Tidak sembarangan membuang sampah mem dan tidak melecehkan setiap pekerjaan kecil mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.